Selain itu ia juga menyuruh tangshan pergi ke gedung cabang Akademi Master roh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Master roh cilik dengan begitu ia juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya sesampainya di gedung cabang ia bertemu dengan kakek matiu dan juga bertemu kembali dengan suyanto kemudian kakek matiu mengajak tangshan masuk ke sebuah ruangan untuk mengetes kelayakan tangshan hasil tes tersebut sangat mengejutkannya karena mengungkapkan kalau tangshan menggunakan siluman roh ular mendrik sebagai cincin roh pertamanya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 sekarang waktunya kita masuk ke dalam segmen baru yang akan membahas detail menarik dari tiap-tiap sin, memberikan opini, dan penilaian pribadi. Tentunya dalam pembahasan kali ini sedikit banyak akan saya bandingkan dengan versi live action actionnya yang sudah saya bahas di beberapa bulan yang lalu. Secara garis besar, premis yang diambilnya pun identik, yaitu kisah seorang anak berbakat yang masuk ke dalam sekolah supernatural. Para karakter yang ditampilkan pun juga sama meskipun terdapat beberapa perubahan dari segi sifat seperti Master Xiao yang lebih bersikap dingin dan misterius ketimbang versi live actionnya juga karakter Suyanto meski perannya sama-sama saja yaitu menjembatani Tang San untuk masuk ke akademi perbedaan yang paling mencolok adalah jembatan masuk ke plot cerita yang pasti sudah kalian sadari sejak awal yaitu menggunakan alur yang seakan dibuat mundur padahal enggak di mana penyajian scene di awal memperlihatkan Tang San dewasa dengan kekuatannya yang sudah sangat kuat, tiba-tiba jiwanya bereinkarnasi ke dalam tubuh kecilnya di universe yang benar-benar berbeda, dan kerennya lagi, ia masih memiliki ingatan bahkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Jelas, hal ini sangat berbeda dengan versi live actionnya, ya, di mana dalam tanda kutip tidak ada multiverse. Dan yang pasti kalian sadari lagi adalah plot cerita yang bisa dikatakan lebih ringan yang sangat enjoyable dinikmati oleh segala usia dibandingan versi live actionnya. Di live actionnya, pada beberapa episode awal saja sudah mengangkat berbagai macam isu sosial dan politik seperti sosok pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya, anak pejabat yang selalu mendapatkan prioritas, bahkan konflik pemberontakan dan pembunuhan pun disajikan. Jelas hal ini tak ramah dan pasti sulit dicerna oleh penonton anak-anak beralih ke power scale yang diberlakukan di series ini uniknya power scale tak mengacu pada satu faktor saja untuk bisa mengatakan kuat tidaknya suatu karakter atau untuk sekedar menjawab pertanyaan karakter A apakah lebih kuat dari karakter B masih sama dengan versi live actionnya yaitu tergantung tipe kekuatan roh pelindung yang diceritakan ada yang sangat overpower dan ada juga yang sangat lemah meskipun beberapa kali sempat dibantah kalau itu semua tergantung pilotnya selain jenis kekuatan terdapat faktor lain yang lebih jelas yaitu jumlah dan usia dari cincin roh yang dimiliki semakin banyak dan semakin tua usia cincin roh maka suatu karakter akan semakin kuat namun ada satu faktor lagi yang berbeda dari live actionnya adalah dengan adanya level yang mengacu pada angka pasti contohnya tangshan saat baru pertama kali dites oleh Suyanto berada di level 10 dan Master Xiao pernah mengatakan kalau ia berada di level 30 sudah saya pastikan bahwa angka-angka ini pada live action-nya sama sekali tak pernah disebut selain adanya perbedaan alur cerita tipis-tipis perbedaan lain adalah latar yang digunakan kalau di live action-nya lebih mengusung latar dari zaman kerajaan Tiongkok di versi dong ini lebih mengusung corak atau gaya eropa klasik terlihat dari berbagai macam bangunan sampai ke outfit yang digunakan Baiklah mungkin itu saja untuk lebih detail mengenai perbedaannya dengan versi live actionnya kalian bisa mampir ke playlist di channel ini ya